Dan selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, yang bertemu jodoh dan mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat, yang bertemu jodoh dan mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan Oktober tahun 2020. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saat kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing zodiak, yang bertemu jodoh dan mendapatkan rezeki yang luar biasa di bulan Oktober tahun 2020. Pertama kategori support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang bertemu jodoh dan mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan Oktober tahun 2020. Jika support energi sudah kita dapatkan, ini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu nama zodiak yang bertemu Zodok dan mendapatkan rezeki melimpah di bulan Oktober tahun 2020, dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Ten of cup ataupun sepuluh piala. Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dia kelahiran 20 Oktober sampai dengan 22 November. Di sini digambarkan seorang Scorpio akan bertemu jodoh dan mendapatkan rezeki yang luar biasa ataupun rezeki yang melimpah di bulan Oktober tahun 2020. Di sini juga digambarkan seorang Scorpio akan bertemu jodoh dan dia akan melakukan hubungan yang lebih serius serta bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Dan di sini digambarkan jika Scorpio yang sudah memiliki pasangan, ia akan mendapatkan keturunan di bulan Oktober tahun 2020 dan disinilah rezeki yang sangat melimpah ia dapatkan. Dan di kategori ini, seorang Scorpio bisa disebut seseorang yang bertemu zodiak dan mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Page of One. Secara umum, Page of One itu diartikan seorang anak. Jadi di sini digambarkan seorang Scorpio bertemu zodiak dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa ataupun yang sangat melimpah, di mana di sini seorang Scorpio. Setiap usahanya akan menghasilkan, yang menunjang keuangan yang meningkat di bulan Oktober, dan di sini juga digambarkan seorang Scorpio akan memiliki keturunan yang disimpulkan dengan Page of One, dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hero Pen. Secara umum, The Hero Pen itu diartikan adat istiadat di tokoh agama seseorang yang berpengaruh, seseorang yang taat aturan, seseorang yang mengerti aturan, seseorang yang disiplin dan seseorang yang giat di dalam bekerja, dan di sini. Menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang bertemu jodoh mana ia bertujuan untuk mendapatkan keturunan Dan di disini dia hero menggambarkan setiap usaha yang dilakukan oleh Scorpio Akan membuatkan hasil yang maksimal serta menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2020 Selanjutnya kita kartu zodiac yang kedua dan kartunya adalah Ten of sword ataupun sepuluh pedang untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang diangka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober. Di sini digambarkan seorang Libra akan bertemu jodoh dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa ataupun yang melimpah di bulan Oktober tahun 2020. Dikarenakan di sini, di sebelumnya seorang Libra adalah sosok seseorang yang tangguh dan dia di dalam bekerja meskipun ia mendapat pengkhianatan. Di sini pengkhianatan itu ia jadikan pelajaran sehingga untuk kemudian hari seorang Libra. Akan semakin bagus dan semakin kontrol di dalam bekerja, dan di sini seorang Libra tidak akan membutuhkan bantuan orang lain dan bekerja seorang diri, serta mendapatkan ide dari hasilnya sendiri. Dan di sini juga digambarkan seorang Libra akan bertemu jodoh di bulan Oktober tahun, 2020 dan di sini usahanya akan sangat menunjang keuangannya, serta rezekinya akan sangat melimpah. Dan untuk kartu support energinya adalah King of One. Secara mungkin, okwan itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa, dan dalam kategori ini, seseorang yang lebih tua dari Libra sendiri. Jadi, di disini dikembangkan, seorang Libra merupakan sosok seseorang yang tidak bekerja, di mana disini seorang Libra juga tidak akan luput di dalam hal segi asmara. Di bulan Oktober ini, seorang Libra akan mendapatkan dukungan dari seorang orang tua yang merupakan orang tua Libra sendiri. Serta memberikan restu kepada seorang Libra untuk bertemu jodoh dan, dan melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Dan jika kartu Hierophant kita gabungkan dengan Zodiac yang kedua di sini menggambarkan Seorang Libra merupakan sosok seseorang yang bertemu jaga dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa, di mana ia mendapatkan dukungan dari orang tuanya sendiri dan dihidupkan di sini. Menggambarkan seorang Libra akan selalu taat dengan aturan, ataupun seorang Libra akan selalu menuruti masukan serta motivasi yang diberikan oleh seorang orang tua kepada seorang Libra. Selanjutnya, kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah. 8 of Pentacle ataupun 8 koin Untuk yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang di akar 21 Juli sampai dengan 21 Agustus Di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan rezeki yang melimpah dan bertemu jodoh dikarenakan di sini seorang Leo bekerja dengan giat, bekerja dengan sungguh-sungguh bekerja dengan disiplin serta bekerja penuh tanggung jawab Dan di sini hasil kinerja seorang Leo akan dilirik oleh seseorang sehingga di sini seorang tersebut akan mencoba lebih dekat dengan seorang Leo dan di sini sebab beliau akan membuka hati dan dia akan bertemu jodoh serta usahanya akan membuahkan hasil yang maksimal di bulan Oktober tahun 2020. Di mana di sini dikategorikan mendapatkan rezeki yang sangat melimpah dan bertemu jodoh di bulan Oktober tahun 2020 atas hasil kinerja dan usahanya. Dan untuk support energinya adalah King of Cups Secara umum, King of Cup itu diartikan seseorang yang lebih matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa serta disini seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri. Di sini digambarkan seorang Leo akan bertemu jodoh dan mendapatkan rezeki yang sangat melimpah, di mana itu ia dapatkan atas berkat doa dan dukungan dari seorang tua yang merupakan orang tua Leo sendiri. Dan jika kartu dehiron kita gabungkan dengan kartu zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang disiplin dan giat bekerja sehingga di sini seorang Leo mendapatkan nilai yang positif dari seseorang. Dan di sini juga. Orang, orang tua akan memberikan doa dan ujian kepada seorang Leo dan di di disini menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang taat kepada orang tua dan selalu mendengarkan serta merespon secara positif atas aturan dan kedisiplinan yang diajarkan kepada dirinya. Selanjutnya kita kartu jodek yang keempat dan kartunya adalah 5 of 1 ataupun 5 tongkat Untuk jodek yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak gemini yang diangkat kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni di sini digambarkan seorang Gemini akan mendapatkan rezeki yang melimpah dan bertemu jodoh di bulan Oktober tahun di sini. Dikatakan seorang Gemini akan mendapatkan rezeki melimpah dikarenakan ia sedang berusaha maksimal dan di dalam sebuah usaha ia akan berpartner serta melakukan suatu usaha sampingan yang dimana akan menunjang keuangannya, serta di sini hasilnya akan maksimal dan setiap usahanya akan mendatangkan income serta penghasilan yang sangat bagus kepada seorang Gemini. Dan di sini seorang Gemini dikatakan mendapat jodoh. Di sini dikatakan juga seorang Gemini akan lebih fokus, dan lebih fokus lagi di dalam hal hubungan asmara. Di bulan-bulan sebelumnya seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang terlalu cuek di dalam hubungan asmara. Namun di bulan Oktober ini ia akan lebih giat dan... Ia akan lebih fokus lagi di dalam hal segi asmara sehingga di bulan Oktober ini ia akan membuatkan hasil di dalam kategori hubungan asmara dan mendapatkan seorang pasangan dan untuk support energinya adalah King of Pentacle secara umum King of Pentacle itu diartikan seseorang yang lebih tua ataupun seseorang yang lebih matang pikirannya serta dalam kategori ini adalah seseorang yang sangat dihargai oleh seorang Gemini dalam kehidupannya jadi di sini menggambarkan seorang Gemini mendapatkan jodoh serta mendapatkan rezeki melimpah di bulan Oktober, di mana seorang Gemini mendapatkan doa dan dukungan serta motivasi yang sangat positif dari seorang orang tua dan seorang sahabat Gemini sendiri. Dan jika kartu di Hiropen, kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang jatuh kerja dan di bulan Oktober ia ingin fokus pada pasangan. Dan di sini seorang Gemini mendapatkan support dan energi dari. Seorang orang tua Gemini dan sahabat Gemini, dan hewan di sini menggambarkan setiap masukan yang diberikan oleh orang tua dan sahabat kepada seorang Gemini, Gemini akan menanggapinya dan memberikan respon yang positif kepada seorang sahabat dan orang tua Gemini sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan, empat zodiak yang bertemu jodoh dan mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan Oktober tahun 2020 adalah yang pertama. Seseorang yang berzodiak Scorpio, selanjutnya seseorang yang berzodiak Libra.